baca lagi dari ini. Hafis Pasien tersebut mengalami laserasi perineum derajat berapa? kalau 3 dokter melakukan ditemukan di otot 3 Eh, dua, otot tiga. otot perineumnya tadi kan? Otot perineum. Mukosa, otot. Dua. Nah, dia ini. Ya. Duo, eh? Dua, otot. Mukosa otot. Yo, satu. Satu, satu mukosa. dua, otot, mukosa dua, dua, satu. Satu dua, dua, dua, dua, tapi dua, dua, Nah, yang dua, ini, dua, ini dia, dua, dulu dua, Yang A Yang B masih sama-sama eksternal, tapi yang A kurang dari 50%, yang B lebih. dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, kalau empat dia malahan ke mukosa anus. Hati-hati jadi ya. kalau jangan ngapal jangan ngapal mukosanya be satu mukosa vagina masih kalau yang empat sudah ke anus ya. Nah dua tiga otot emang atau kanan tadi. Oke okay, ya. nah yang 49 nih ya. agak beda nih uh, tindakan awal tindakan selanjutnya penyebab perdarahan ya. Pospartum kalau tiga fase TFU dua jari kontraksi baik, jadi kontraksi baik ini pospartum ini lahir plasenta lahir utuh TFU dua jari, nah ini jadi atau neoteri kemungkinannya bisa disingkirkan, Olehnya dia kontraksinya baik, jadi kalau ini dicek sisa plasenta sebenarnya keperdarahan ya, pospartum. Ini Nasir, loh Oke, nah 50 coba ini, Aisyah nama. Diagnosis, diagnosisnya, diagnosisnya Q usia 20 tahun melahirkan di bidan dirujuk ke IGD dengan keluhan perdarahan setelah melahirkan. Melahirkan 2 jam yang lalu. Setelah plasenta lahir keluar bencuran merah dari vagina dan terjadi banyak perdarahan pemeriksaan tekanan darah tujuh puluh lima kali per menit rr 28 kali per menit inspeksi tanpa penutupan kasar merah pada benjolan yang keluar dari vagina Inversio tri ya ini benjolan kasarnya ini, elas sih terusnya kebalik. inversi ini mau satu popi jeba kemungkinan penyebab kasus di atas nyanyai P1A1 berusia 25 tahun datang dengan keluhan tidak bisa menahan BAB keluhan tidak disertai dengan demam mual dan entah diwet, melahirkan dua minggu yang lalu didukun beranak pasien didiagnosis incontinensia alvi karena fistula rektovaginal e, robekan perineum itu yeah. under so, rektum sama vagina ya yeah. yep. berarti itulah perbatasannya ya Sip. Okay. Tiara. Apakah penyebab kasus ini wanita usia 30 tahun telah melahirkan empat hari yang lalu? Saat ini perdarahan dari jalan lahir, logia berbau dan tinggi kundus ambilikus. Penyebabnya adalah... Okay, 4 hari lalu, ya? 4 lahirkan, berbau tinggi kemungkinan kalau lochia ini ada infeksi sebenarnya. cuman tinggi fundus di umbilikus nah ini berarti tidak normal ini yang dari uterusnya kan tidak berkontraksi atau ya, sisa sisa placenta. Ya. dia perdarahan ya lochia nih ya sisa sisanya tadi berarti dia manual plasentanya ndak sempurna. Kalau, kalau nih dia tuh biasanya lebih cepat. Ini onsetnya empat hari kan, keywordnya ini kan, atuan itu biasanya satu jam, dua jam kayak atau gitu, keywordnya tuh, Ndak nyampe sampai berhari hari. Karena dia, itulah kan, ndak terkompresi orta abdominalisnya, tuh kan? Terus darah sebenarnya itu. Ya. Oke, okay. 53 uh, suci lagi tuh. apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas nyonya datang ke Giri Rumah Sakit pada 0 dan keluhan utama perdarahan banyak dari jam lahir pasien habis melahirkan 1 minggu lalu oh, sebelumnya darah seperti pas biasa tiba-tiba satu hari ini perdarahan banyak kondisi pasien sadar dan tidak ada tanda shock apakah diagnosis yang paling mungkin pada pada kasus di atas perdarahan banyak Oke kalau robekan serviks kita eliminasi baik kalau serviks dari keterangan soal tidak ada lah kan pmi Oh, dari ooe nya kayak itu ada keterangan. Kalau retention sisa plasenta, nah ini yang kayak tadi soal sebelumnya kan eh, yang tfb nya yang eh? bermasalah, lalu ini dia ngomong tiba-tiba darah nak seperti nifas biasa tiba-tiba satu hari ini berdarah banyak. Ya, antara, nah ini kalau Anthony lebih cepat, ya ini satu hari ini. laser antara inversio yang jaringan bergerigi tadi, jadi yang masih mungkin sebenarnya antara retensio sama laserasi, ya, oke, band atau D. Nah, ini satu minggu yang lalu, kan? Ya, onsetnya lama, oke. Nah, ini tadi, kan? Retensio, kalau... Yo, ini ada bedanya ya, kalau sisa ini keywordnya lebih ke lokia, ya. lokia berbau ini. Kalau di sini, tidak ada lokia ya, sebenarnya itu kan. Karena dia masih lengket. Ya. Retensi ini, retensi sisa placenta. Kalau sisa placenta, dia itu sebenarnya sudah lepas. Nah, sudah lepas, itulah jadi sebenarnya mati jaringannya kan. Kalau dia mati, terinfeksi, makanya bau. Sementara kalau retensi, reten itu berarti masih lengket sebenarnya. Nah, itulah masih lengket, jadi... Dia tidak ada keterangan baunya tadi, ya. tapi dia tetap ada perdarahan. Karena mestinya secara normal pas. Oke, okay. 54. Fawas eh. uh, coba. Apa diagnosis yang tepat? Nanya W 28 tahun nyari ya, ke payudara kanan sejak satu hari yang lalu saat ini pasnya sudah menyusui anaknya berumur tiga bulan. Ada contoh status jalapalis tampak merahan batas tipis, tidak terangsanya di positif bendungan. Nih merah berarti ada radang. Radang itu itis itis ya. Nah jadilah mas Titis. Kalau abses ini abses mami biasanya abses dengan bisul. Bisul tuh keywordnya ada fluktuasi. Nah, fluktuasi. Nah bendungan payudara nih. Enggormen itu ada, biasanya ada, ada tanda inflamasi, ya, kemerahan dari sebut. fibrokistik biasanya dia membesar ukuran benjolan saat menstruasi, kasih nama, kasih nama mami biasanya view, ya. seperti kulit, jeruk, ya. nah itu. Nah, ini tentang ini juga, ini setipe, ini sebenarnya, pay keras, permukaan tanya saat diraba, meninggal dalam kandungan. nih. Ya. Nah ini tata laksananya, tata laksananya karena payudara itu diatur sama hormon jadi harus dikasih obat hormonnya, tapi bukan progesteron progesteron kan mendukung kehamilan untuk abortus tadi dia kriptin jadi ini pro prolactin pro, -laktin. pro -laktin ini pro mendukung laktin lactate laktasi untuk menyusui maksudnya itu. oke ini masih kasus payudara juga nih stipe ya eh. biarlah kita percepat ya eh inverted nipple. Nah, ini ada grade-nya memang inverted nipple ya. Dia keywordnya ini tertarik ke dalam, tidak dapat dikeluarkan. Nah, jadi sudah grade tiga. Nah, ini apa ini? 1 2 3 ya. Dari 1, 1 itu mudah dikeluarkan dengan tangan tekanan jari ya pada areola. Nah, kalau dua dia dikeluarkan tapi dia masuk lagi nah itu kalau dilepas. Nah, kalau yang tiga dia sulit ya. sulit dikeluarkan saat pemeriksaan fisik nah jadi dia butuh bedah ya, untuk dikeluarkan ya, jadi kalau nak ngafalnya lebih lebih detail lagi itulah kaitannya ke si ini tadi ya histologisnya jadi dia ini baru kayak kolagen stromatanya itu kan. Jadi dia itulah dia tertarik tadi. lengket, kalau lagi kan jaringan ikat ya? jaringan penyokong. Nah, kalau yang segitiga ngapain dia tidak bisa dikeluar ke karena dia ada atrofi. Atrofi ini keywordnya Jadi A tidak trof trof bergerak. Jadi tidak ada perkembangan gerakan yang maksudnya. Jadi dia ada elastis Makanya itu lah dia tertarik ke dalam terus, ya? Okay. 57 nah, agak beda ya. Enggak lagi coba. Eh uh, Apakah tujuan pemberian obat di atas, Ny. berusia 20 tahun G1 P0 A0 datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kehamilannya. Pasien sedang hamil 8 bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 180/100 kedua kaki ada positif dokter menetikan tapi iya pak Halo, cek Halo, Pak Halo, Ceko. Halo, tes Halo, Ceko. oke sorry Halo, ini tadi ada telepon ya Halo, Ceko. Halo, Ceko. Halo, Ceko. Halo, Ceko. Halo, Ceko. Halo, Ceko. Halo, Oke okay, ada yang mana? Ya kasus okay, PIB ya. Oke, ini stipe ya. Nah tindakan pertama, ya. tindakan pertama kalau dia cek kamar bersalin, SOT. Nah ini kemungkinan sebenarnya ini kan ningkat ya. Help syndrome ini, Hemo, hemoly, hemolysis elevated liver protein and low platelet ya. Nah ini help syndrome ini Lanjutan sebenarnya menuju yang si rangkaian dari hipertensi dalam kehamilan tadi. Jadi karena dia tensi sudah 170, ya, hamil oke okay lah 9 bulan, kayaknya si aterem, ya. Jadi kalau untuk kasus ini kita berikan untuk tensi dulu, ya, stabilisasi TD Dengan sebenarnya itu tadi kita cegah kejangnya tadi ya. MGS4, nah magnesium sulfat. Karena kalau dia dari kejang itu bisa lebih parah lagi, kan? Status darah sama ini, kan? Okay, mgso 4 ini, magnesium sulfat. Ini, mencegah ayo, anti tadi. Tipe ya? Oke, okay, ini HDK lagi, nih. stipe lagi ya? Nah, terdapat nyeri kepala, nyeri kepala. Jadi, kira-kira ini. Proteinoria dan nah, tapi belum ada kejang kan? Oke, okay, kira-kira. Nah Tiara apa nih? Jawabnya Tiara. Tiara ke tadi kak. Oh iya ke sorry. Pawai selar. Oh. Tomsi berat Kejang nih? Ya? Tidak ada. Ya jadi ada proteinnya tapi nyari kepala tadi, nah nyari, nyari kepala ini sebenarnya buat ya, rombongan yang si impending tadi, ya, tapi nah ada pilihan sih, tapi impending. Oke kita tebak-tebakan, weh 60 uh, ini suci apa nih kira-kira suci jawabannya, td 80 protein kan? Superimpos, hipertensi ya dari sejak lama ya, oke, okay. hipertensi kronik dengan proteinuria, saya betul lah, ya. Nah kalau ini tekanan darah tinggi tiga tahun yang lalu, diagnosis ya. uh, proteinuria positif 1 Td 160 per 100. Nah jadi ada, yo, ini kronik kan, proteinuria nya belum positif dua ya positif terutama okay, lo ini oh iya, iya hipertensi kronik dengan superimpose nah ini tadi tabel yang nah ini tadi ya nah ini kan superimpose kurang oh iya onsetnya dia onsetnya kurang dari 20 weh Tidenya 140, dan ada riwayat hipertensi sebelumnya. Ya, kalau ini tadi kan, ya 38 minggu ini tadi, Ini agak rancu nih, ya, kuncinya ini. Kita sepakati ini, weh apa? Ya mestinya dia ini kan, ada riwayat hipertensi kronik sebelumnya lah kalau 38 minggu kan yang bagian empat terbawah ini kan. Kalau impending, nyari kepala, tidak ada keterangan. Di IB, mestinya kan Ya, Dene Rancu ini mungkin nulis 18 minggu ini. Kalau 18 minggu, betul, sering pos, ya. Oke, kalau ini diagnosis 62. Apa, bis? Kira-kira, bis. Dibuat dah tinggi, tidak terkontrol. tim yang pending nah on-site. Ya, dia Roni, ya, tidak terkontrol dia ada ni. Ronis ada ni, dia ada ya Dia ada ya dia Diagnosis. stasional gak kan? sih stasional stasional ya yang baru ayo, Ambil hamil dua puluh minggu ya setelah 20 minggu kan stasional ya. lah nah dia ini diagnosis 36 minggu nah kejang nih ya. kejang kiri lah eh ya. tembak, tembak lah tembak ya. nah, nah ini terapi mana nih kalau terapi ADK kesadaran menurun 80 per 100. Yuk. Intinya pokoknya kalau metil metildopa, termina. Terminasi, Kak. terminasi. terminasi. Eh. Metil dopa tuh Befinik. untuk ini, ngola kejang guys, Hipertensi ya. yang ini kan kerja kerja obat hipertensi yang kerja sentral. Memang dia yang lebih aman untuk kehamilan. Itu biasanya kalau hipertensi kronik ya kan. Untuk yang istilahnya rabun. Kalau yang kejang ini hmm. sempat untuk kejang. nah dia ini kan yang eklamsinya tadi. Jadi memang si hamilnya nih yang menyebabkan dia ini kan ekklamsi kan. Nah, Oke ini gineko onko ya. Eh. Nah, yang baru ini. Coba kita baca dulu pak. Wapi ya. apa diagnosis yang mungkin 26 tahun gak klinik dan keluhan benjolan kemaluan. Benjolan terasa agak mengganggu terutama saat berhubungan seksual. Tetapi tidak nyeri, siklus haid normal. dan ada tidak adanya keputihan. Pasien memiliki riwayat obesitas p 1 ob, Obstetri P1A0. pemeriksaan ginekologi ditemukan masa unikuler mobile berukuran 3 cm di labia minora kiri. E, kista ductus bartolini labia, minora, ya. ini, labia nah, ini memang harusnya hafal anatomi lagi ya labia deket dengan kelenjar Bartolini ya nah, ini memang yang rombongan aneh-aneh ini uh, ini sebenarnya agak, ya. agak jarang nih keluarnya biar agak cepat tiba diagnosis ini keywordnya ini ovarium dextra acites ini ya ini tumor ovarium, ada acites ya. nah ini Max syndrome ya. Nah, hati-hati kalau Eisenmenger ini dia dari sesak napasnya Dia ini Eisenmenger ini yang awalnya dia asianotik. PJB-nya jantung bawaan asianotik, tidak katik biru. Menjadi tiba-tiba jadi biru. Nah, itu ya. Ini dari sesaknya wah, Eisenmenger ini dikasihnya jebaan. Kartagener, nah ini berhubungan dengan pernapasan, oke. Okay. Dari sesaknya juga, ya. Primary ciliar di skinesia. Nah, nephrotic, nephrotic ini dikasih jebakan karena ada asites. Oke. Okay masih masuk Atau Hepatorenal sama okay. cairan ini juga Hepatorenal tuh e, hubungan antara gangguan hepar sama renal eh, karena ada pengaturan albumin tadi nah ini ini kok ongko juga ya eh. nah, kok ongko tapi ini cervix nah lokasi di cervix gambaran bunga kol putian berbau ini Berarti sudah ganas kemungkinannya. Jadi itulah karsinoma cervix uteri. Ini sebenarnya agak-agak jarang kalau keluar ukm mobil, tapi kalau di puskes lumayan ini. Iva pap smear ya. Jadi kasus ini harus tahu. Nah, oke okay, ini diagnosis lagi. Nah, diagnosis. Keywordnya ini kan tadi. Head memanjang banyak. Benjolan keluar dalam rahim. Nah, teraba di di vagina. Nah, ini gebut. Ya. Keluar dan dalam rahim ini keywordnya. Ini tuh Kalau ya, miom ini sebenarnya otot galau ya, ya, otot polosnya loh. Nah, ini. Ya, kalau kalau dari eliminasi berdasarkan itulah, review anatomi ya. mukosa tempat yang licin, serosa, ya, cairannya, mural dinding, artinya. Ligamen itu jaringan ikat, nah, Eliminasi dari arti anatominya, Pak. Nah, kalau ini diagnosis, ini head batas normal. so perempuan tidak pernah menggunakan KB masa supra sintesis katanya tuh kan. Nah dia. Ya ini miom juga nih. Okay. Miom nih keywordnya. Dari perdarahan ini, gangguan dimensinya itu, ya, karena lokasi Mio itu kan endometrium itu tadi deketannya, tempat mengasuh kelenjar dari si hormon untuk pengatur menstruasi. Nah, ini bakteri danus Oke, radang, radang panggul, ya, radang panggul, PID, ini seria, gonore, ya. kencing nanah itu. ya benarnya yang lainnya clamidia Traumatis uretritis non gonore. Cuman kayak kayak kita belajar IMS kemarin, infeksi menular seksual ya. Abses bisul di ovarium ya. tubuh tabungnya. Oke, ini nyeri goyang forshow keywordnya ini kalau soal ini, ya. nyeri goyang udah no meningkat Oke, lah berarti infeksi. Nah, ini ma masih masalah gini, lagi ini ekologi lagi nih, ya pasang dapat IUD. IUD. nah nyari tekan di per bawah ya. tapi memang tidak hamil berarti nih opi id lagi sama ya kemungkinan kalau yang nyari yang portion ini salpingitis ya. nah di ya oke kalau ini definisi nih. Nona L 18 tahun head 3 sampai 5 hari nah, tidak teratur metro nih, Apalkan artinya poli poli berarti poli itu lebih sering lebih sering datang mainnya jadi siklusnya lebih pendek kalau oligo menyo lebih jarang jadi lebih siklusnya lebih panjang lebih dari 35 hari nah, meno meno jumlah ya metro metro teraturnya jadi ada uruk teh teratur berarti nah kayak itulah kurang lebih keyword ennynya ya. kalau amenore tidak men justru nah ini penanganan ini penanganan istabartolin keyword keywordnya kepal bartolin marsupial nah, itu ya jadi di, dibuat cakantong kantong ya. ini insisinya ya. Di koyak baru di, nggak ada doang, rujuk lah ya, ini, ini masih, ini, ini, urugin, ini, kasus-kasus mulai terjadi banget, nah, ini diagnosis kan, keluhan bajuan kasar masuk, eh, kasar, ini kalau usia empat puluh tiga, kali hamil, tujuh kali beranak, ya. P8P7 ya prolap ini ya, dia tidak dapat masuk sendiri ya, jadi uternya lah keluar ya, oke selanjutnya ini pemeriksaan di sisi prolap uteri rektokel ini Pesarium ya Perfect organ prolap ya ini urugin juga nih jarang nih keluar right. rektokel vesarium diagnosis paling mungkin Benjolan kecil, biji jagung, warna putih, menstilat teratur ini kemungkinan, ini dari benjolan kecil di rahim, berarti kemungkinan ada cairan, ini kista, nah kista naboti. Tadi kalau yang mioma gebur, eh sebelumnya tadi mioma gebur yang di dalam, kibotnya dari dalam dan luar tadi, di cervix tadi kan. Ini kista cairan nih kalau mioma otot nah itu beda lokasi ini untuk nya untuk mioplasmanya asal usulnya nah ini juga urogenik nih ini termasuk soal angka nih tidak rutin metu nih kayaknya IPI nih rekapan IPI himen nih Di bawah himen ya intinya prolap lah ini. kesulitan BAK tidak nyaman gitu. benda yang keluar nah jadi yang sebenarnya dia ini eh menanyakan siapa sih yang nahan organ antara ya kalau BAK sebenarnya fisika urinaria ya buli ya. Nah, sama yang si hymen si tadi, perbatasan serviks sama nih. Namanya kardinal ya. Nah, balik lagi ke anatomi ini, ya, kardinal ini nak. Ya dia mau perbatasan antara sih pangkal serviks tadi ya dengan vaginanya. Nah, itulah jadi dia ada kencang di ujung. Namang dia sulit BAK tadi kan. Karena dia satu muara kan. Bagian antara seluruh reproduksi sama saat. Di dekat bawahnya tuh di kemih. Ya enggak? Udah ini. ini diagnosis lagi ya. Nah ini keywordnya dia ngomong ada dismenore. yang nyeri. Kalau nyeri. Nyeri saat men. Ada fluksus ya. corpus antiflexi berarti bengkok ke depan maksudnya itu. Oke, habis turunnya aneh Nah, ini eh kalau dari miom dia darahnya tadi kan. Antara miom sama polip. Nah, masih miom ya. Polip ini bertangkai kiwatnya, ya. Kalau miom ya dia memang masa tadi, ya. Dismenore. Nah, saatnya nih, ferment test. Ferment test ini metabolisme ya untuk ngecek yang si ini tadi ya siklus mens nah dia nak ngecek ini nggak apa pakisannya itu ya populasi ya. sudah lepas apa belum kan ovum dari ini ovarium ya nak ngecek masa subur itu ya. ketuban ya, itu, ya. cek ini Oke, kalau ini satu pemeriksaan lagi ini pertanyaannya, tanya, -tanya. keputihan, patensi tuba. Paten itu maksudnya uh, lancar atau tidak? Ya, yeah, lancar atau tidak uh, si salurannya pakai HSG, Histro-Salpingo-Grapi. Histro-Uterus-Salping-Tuba-Palopi maksudnya tuh. Yeah. Nama lainnya. Nah, ini dari kurang lebih pencitraannya. Ya, biasanya pakai kontras persiapan dulu ya, nggak berhubungan ya, Sambil beberapa hari. Oke kalau ini diagnosis pada darah ada rambut pubis normal tapi aminore, ya. belum pernah hit sama sekali nih, primer lah deh. Ya. Kalau sekunder biasanya sudah pernah tapi tiba-tiba deh men. Ya. Oke, ini kasus langka juga, ini kemungkinan IP, kompetensi satu juga, baljing, menonjol, kontak. Nah, dia ngomong apa rambut pubis, hikmah menonjol, hikmah imperforata. Hikmah imperforata berarti crown incision, né? imperforate. Ya, jadi dia menumpuk, eh, saudara menya itu ditutup sama hikmahnya, tidak keluar. Oke, okay, 84. Diagnosis ini ditanya. Diagnosis, nyeri perut hebat. Nah, ini keyword. Deh. Nyeri keyword uh, untuk ngebedai sebenarnya masih atau bukan. Kalau ada nyeri perut, dia adenomyosis. Adeno itu kata dasarnya kelenjar, arti adeno. Nah, kelenjar, mio otot blok. Nah, ada keganasan. Jadi, makanya makin hebat dia. Ada nyeri perut. Kalau si mioma itu tadi... Keyword-nya di otaknya baik. Ya. Nah, jadi itulah dia lebih keluar menstruasinya. Lebih banyak, lebih lama. Ya. Oke, ini lah panima. Invertilitas, ya. belum pernah seorang anak dari suami pertama. baru sudah pernah hamil. Sekarang menikah setengah dengan suami kedua. baru sudah pernah hamil, uh, tapi belum pernah ini. Dia berarti sekun sekunder. Kalau primer, dia belum pernah sama sekali. Ini keywordnya ya. Oke, 86. Diagnosis lagi nih. Belum punya anak selama ini tidak pernah menggunakan kontrasepsi, head tidak teratur. BB90, USG seluruh kecil penampang 50. Ini kemungkinan dia jadi ada gangguan metabolik berat 90 kg. Ya. Nah, metabolik yang menyebabkan infertilitas. Ini adalah PCOS, polycystic ovarium sindrom ya nah, itu. jadi itulah sebenarnya terapinya metformin ya. metformin golongan golongannya nih ya po. obat kencing manis nah ini apa tujuh kontrasepsi ya kontrasepsi ada hipertensi TIA berarti ini hormonal ya yang kontraindikasi kalau kontrasepsi hormonal kita kasih yang dari bawah. Ya, AKDR. Oh iya, tapi usianya ya, eh, 36 tahun, sudah tiga anak Bu ya, Resti ini. Sudah lama mantap kebe. Ya, to Tommy. Atau minta inform consent ya. ya. Kalau AKDR itu biasanya kalau dia masih enak, punya anak ya. Jadi ya, kontrasepsi berupa pil Ate bulan ketiga Ya dia kalau pil nih Rifampisin itu bahaya Kon interaksi dia ya, tuh Jadi Itulah yang oralnya nih Rifampisin kan Interaksi dengan yang saya oralnya nih Karena oralnya ada hormon Jadi nanti Pakai ini AKDR Nah ini kontrasepsi lagi nih Kontrasepsi Remaja pasien ingin melakukan KB pria, eh, anak saudara remaja, tapi tidak ingin mengganggu biara seksual. KB pria ya, eh, pasak Tommy lah, eh. di fast different ini dipotong potong. 90 ini, sinusitisma, menstruisme, menstruisme, menstruisme, menstruisme, alopecia nah ini PCOS tadi ya PCOS Ya, kontrasepsi orang ini untuk terapi sulih hormonnya biar nurun ke si ketidakteraturan mennya tadi ya. progestin proges, proges biasanya dengan kontrasepsi orang nah, 91 okay. mengaku telah berhubungan seksual satu hari yang lalu pada hari ke-12 siklus hit jadi kondar ini kontrasepsi darurat nah dia kalau satu hari Pil, ya. pil yang kita pakai. Jadi karena dianggap satu hari itu belum ada zigot. Kalau ada zigot, lewat dari satu hari itu ayudi baru, ya ganggu implantasi jadi. karena nah ini terlambat suntik 10 hari, ini masih satu hari. Nah, satu hari, ya ini dosisnya dua kali empat dosis tinggi untuk pil kombinasi. Empat, nah nih, etinil, estradiol, mikro, nih, ya. oh dalam waktu tiga hari pasca senggana dosis kedua dua belas jam kemudian, nah, ya, ini dua, dua kali empatnya sebenarnya dos seram dah kalau dari jam, nah, ini diagnosis saya nih. Ada emang ukuran terus, terus lebih besar, ya. protein dari uji kamil. Ada matungnya berarti kemungkinan ada gangguan cairan ya. Cairan nih di hidrofetalis ini Oh ya anak-anak sulit diraba ya. Ketuban kebanyakan hidramnion hidramnion atau polidramion. Kalau hidrofetalis nih gangguan kromosom ini biasanya oh, iya. Anak -anak yang kromosom jadi janinnya kayak banyak-banyak gitu bukan banyak ketuban tapi ya resus kalau gitu. lalu yang 94 empat tata laksana tata laksana CTG lambat nah ini hijau kental ya hijau kental jadi infeksi kemungkinan infeksi jadi ya es situ ya eh. deserasi lambat lah kemungkinan gawat janin ini, ya. fatal distress spoils, CTG abnormal nah ini ini ya, penempatnya Oksitosin, Polateral Oksigen IP atau politik SC ya. 95 tetap sana lagi, tanda-tanda tidak ada kelinan. Oke, 145 sampai 150 ya. Ya terminasi lagi nih, 43 minggu ini post term ya. Post date, nah nih. Melahirkan bayi biar langsung, nah indikasi. Kalau sebelumnya bolehlah kita cek lagi ANC. Non stress. Nah ini diagnosis. katanya Cairan. Dia dapatkan tiga jari umbilikus. Lepot tiga. Terabak maupun. trabak bokong sama ini. Bulat keras tapi leopak dua. Nah berarti ini letak lintang. Ini kemungkinannya. D. Tali pusat menumbung. Menumbung kiwetnya karena. Masih ada ketuban utuh. Nah, ini, ya, menumbung. menumbung ketuban pecah. Sorry. Ya. Kalau yang terkemuka, ya, yang ketuban masih utuh. Dari pusat terdepan. Ya, menumbung, menumbung, pecah. Terkemuka, dia masih utuh. Ya. oke problems, Terlilin, ya. oke Kalau ini ketuban positif, ada sakrum ya mulas pembukaan sudah lengkap. Ya ini denominatornya nih sakrum berarti posterior ya. Oksiput-bunun kecil ya. ini ya. Oksiput posterior yang merah ini ke sakrum. Kalau dia lintang dia justru gagal berotasi tadi ya. Hingga persenggungan kalau satu. Jadi oksiput anterior awal datanya C. Okay, 28 ini kewatnya garis hayal antar simpis pubis hingga promontorium. Nah balik ke Anatomi dulu dasarnya Hot 2 ya. Ini promontorium di bawahnya, ya sakrum ya. Nah ini Hot pubis simpisus pubis. Nah ya. ini sejajar Hot 1 ya. Kalau ini pinggir bawah Hot 3 di antaranya. Nah 4 dia koksek sudah. 89, trofoblast hyperplasi, snowstorm ya, mula, mulai ada tidur sakit warna, ya, nah 100 ini, ini warna hijau ya, ketuban bau kencing nih, ya. nah ini keputihan kori amniitis radang ya, sakit sama amniak, oke, okay. besok kita jam 4 lagi be. Paling, ya, paling, oke. Okay hari inilah oke okay, kak ya yang mata sama ya. Ya. Nah. Ya. ini hati berkah bermanfaat hari ini amin ya. makasih kak ya.